nah pungut batu kristal hitam Widih jadi caranya tuh kayak gitu ya kristal hitam cara ngedapetin kristal hitam ya kita bakalan nyari batu-batu langka nih nih batu yang warna hijau ini susah banget didapat, nih. Pakai beliung biasa, nggak bisa. Harus pakai beliung besi. Nah, pungut malachit, batu malachit Warna hijau nih, pedagang butuh barang ini. Mungkin kalau misalkan dijual ke pedagang, bakalan dapet barang lain. Kalau misalkan... Dapat duit, kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya <laughs> sini mah nggak ada tuker menukar duit, adanya juga barang-barang itu apaan ya? Wow, oh, ini si penyihir nih, bahaya nih bisa ngilang-ngilang. Ini emas, oh ngeri tuh, ada, ada monster ya. ini emas ya beliung Wah ternyata banyak banget emasnya nih kedalam masih ada no waduh banyak banget nih kalau misalkan dijadiin duit wah langsung kayak mendadak nih Sekilo mah ada tuh tadi Sekilo emas ini ke dalam ada batu-batu yang langka lagi nih kayaknya nih. Tapi adanya cuman batu bara. Ada besi, ini ada batuan hijau lagi tuh. Tapi ini ada air. Ada air susah banget nih. Harus tutup aja nih tutup nih airnya nih. Hmm, no. Airnya udah nggak mengalir lagi ya. Kita ambilin di batu-batu langka nih. Nih ambil malachit dulu yang paling susah didapat nih. ini besi baru besi nih. Lumayan buat senjata besi. Tuh itu kuning-kuning ada emas lagi kayaknya deh. Tapi obornya udah habis nih. Nih tutup aja nih airnya nih. Nah. waduh, obornya habis, woi. Balik dulu. Waduh, waduh, waduh, ini ada monster ini. ini pakai cangkul aja meninggal nih ya. obor nyabe banyak banget Master loh waduh makanan gak ada obor abis lapar. waduh ini gawat nih darah tinggal satu lapar. aduh ini komplit banget ya hampir meninggal nih, darah tinggal satu nih. Balik-balik balik cuy, ayo balik, kita balik. Aduh, ayo balik-balik cuy, dikit lagi nih. Kita udah ambil makanan. Nah. Kita larvanya ditimpa air ya, jadi jadi batuan yang sangat keras tadi itu di dalam tapi alamak nih ambil embernya ambil airnya coba itu jadi warna nah ini warna ungu kayak gini nih, jadinya nih kita ambil pakai bor intan Wodih. soalnya bisanya cuma pakai intan nih kalau pakai beliung biasa nggak bisa pakai besi nggak bisa ini harusnya pakai beliung intan ya waduh ini juga udah pakai beliung intan juga masih keras banget ya nah pungut batu kristal hitam Widih jadi caranya tuh kayak gitu ya kristal hitam cara ngedapetin kristal hitam jadi untuk ngedapetin kristal hitam itu kombinasi antara air dan larva Segitu aja untuk video kali ini, subscribe, terima kasih, see you.